Wow ini pesannya pesannya ini tinggi banget ya guys ya Mengajarkan kepada kita eh kan, Supaya kita itu Menjaga lingkungan gitu loh guys Bener juga sih keren Oh my god Masya Allah Oh langsung menghayal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 kita akan masuk kepada bulan uh, dimana akhir penghujung Ramadan yaitu Hari Raya Idul Fitri guys dan banyak sekali iklan-iklan Raya yang teman-teman request ke saya ya kan Nah langsung saja di sini ada uh, requestan yaitu Makau Tak Hijau Raya Film 2023 uh, dari channel Gamuda Lens Nah langsung saja kita play videonya let's go Hey. Cantik rumahnya, guys. Oi, Ijah. Anak kau, Insya, tu, balik raya tak minggu depan? Balik. Dah dah lama kan kahwin dengan budak bandar tu? Si Danish? dah ada anak ke? Um, Haa. Belum. Ia tu orang bandar. Bukan macam kita. dia orang tu buat macam-macam lah. Buat yang pelik-pelik lah. Huh. Masya Allah, cantik banget ya, guys! Rumahnya coba kita lihat lagi di sini ya, guys. Ya, wow, hiasan malam Ramadan tuh seperti ini ya, malam uh, Idul Fitri. Ya, wow, keren banget sih, guys! Ada obor-obor gitu, kayak zaman-zaman dahulu gitu kan. Tapi, apakah di Malaysia memang kayak gini, guys? Kalau uh, hari Idul Fitri gitu kan, wow, weh, ketupat hmm, hari hal lagi. Oh, ada yang ada yang copot, nah siapa itu? Paling suaminya atau tetangga sebelah? Aishah, Aishah, oh Aisha. oh mobil listrik ya kan? Oh iya yeah, kan guys. Pakai okay. cas. Oke. Oh bagus ya guys ya kalernya. Bukan kong, uzmak, kom, bos. Ini baik untuk tanaman. Betul. tambah nutrien dalam tanah. Ha! Ha! Ma! Ma! Ma ni tan hijau lah. Ha? Jangan buang sampah macam ni. Kena asing-asingkan dulu. Yang tu untuk plastik. Ni aluminium. Yang ni kertas le kita dah hasangkan, barulah senang kita nak kita semula. Wow, ini pesannya, pesannya ini tinggi banget ya guys ya. Mengajarkan kepada kita, ya eh, kan, supaya kita itu menjaga lingkungan gitu lo guys. Benar juga sih keren. Gua mas suju. Bungkus kita nih, nih. Satu nih, satu nih, satu nih. Ha. Eh, mama, jap, jap, jap, jap. Ah, tak sama ni plastik nah. Kenapa ini. Danis, tak payah, tak payah Nanti kita buang makan nak ketengah basuh Tak pacau Plastik tu Non biodegradable Lepas kita buang Dia kumpul jadi sampah tak reput Oh betul Dan memang itu sampah kan Tak apa kisah kalau tu, dia reput sekali tu Tak ada reput Kan macam tu mak Kita kena fikir masa depan Tengah fikir masa depanlah ni Nanti siapa nak cuci Ni Ni <laughs> ha, Pakailah bekas sendiri Tengok, buang masa, kan? Hei, mak tak fahamlah. Korang sibuk buat kerja tak faham pun. Sampai tak ada masa nak fikir pasal keluarga. Okay. Mak. Sebenarnya, Aisyah dengan Danish ada je fikir nak mulakan keluarga sendiri. Bukan tak ada. Betul ke ni? Habis tu apa asal sibuk dengan benda hijau tu? Kita orang sibuk dengan benda hijau tu bukan je untuk kepentingan kita sendiri hari ini. Betul. Tapi... Untuk masa depan Cucu, Mak Wow Dia hamil Woi Andai semua keluarga Kayak gini ya, guys ya. Sadar akan lingkungan, ya Wow jangan <laughs> Oke. <Okay. laughs> oh my god, ya Allah, guys. Seronoknya ya. Wow. Jiran-jiran kita, kami nak hadiahkan untuk kurang berdua. baby, Ida, Ida, udah langsung sampai kemana-mana ya? Kabarnya, Rius, Rius, Risa, amalan hijau hari ini untuk generasi masa depan. Betul sih, guys? Betul banget. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Makau tak hijau. Jadi pesan yang ada di dalam video ini sangat-sangat apa ya guys ya, penting sekali untuk kita, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi kita tuh di apa ya? Dinasehatilah ya kan. Dinasehati agar supaya kita itu lebih uh, peduli kepada lingkungan. Dan juga mulai dari sampah yang kita buang itu yang plastik-plastik ya kan Supaya apa? Supaya mudah ya kan Supaya mudah untuk dipilah dan dipilih seperti itu guys Kalau istilahnya uh, sampah kompos itu kan bisa kita istilahnya gunakan untuk tanaman dan lain sebagainya Kalau untuk sampah plastik bisa digunakan istilahnya daur ulang dan lain sebagainya itulah Jadi memang di Indonesia juga ada pesan khusus, iklan khusus yang ditujukan kepada masyarakat agar supaya lebih sadar lagi kepada lingkungan seperti itu, guys. Ya, oke, okay guys, di video selanjutnya kita akan reaction lagi, yaitu bulan bintang raya, guys. 2023, raya macam star, oke, okay. bulan bintang hex Q. Oke, okay, ini dua hari yang lalu dan tembus 838.000 penonton, guys, keren banget sih. Oke langsung saja guys, saya sudah penasaran Jom kita tengok videonya bersama, let's go Oh Sehari sebelum Raya Oke, okay. dodol Buat dodol guys keunggulan Oh my god Masya Allah Oh langsung menghayal. Saa, saa. Saa. Perangan, perangan. Jangan duduk tu. Mak, siapa tu mak? Cucu nak temah kau. Dia kan ada cucu belajar kat London. Ah, oh. tourist tu. Macam mana dia lisial lah? Boy best guys, iklan ni. Oh, nak buat kita sendiri. Tu cucu-cucu matum yang baru balik daripada Amerika. Cucu aku jantanlah. Wah, ni nak jumpa dia eh. Bagus guys, asli iklannya. Oi oh, Jon. Happy lah dia Esok kan raya. Pergi je satu kampung. Confirm kau akan jumpa dia. Gila kena pergi semua rumah. Raya tahun depan pun belum tentu habis tawa. Apa susah sangat hang kalau aku rasa penat nak pergi semua rumah, hang bawa lah semua rumah punya orang. Rumah rumah hang. Yalah, Zul. Buat open house, satu kampung akan datang rumah kau. Setuju? Kau orang memang genius. Tapi, kenapa semua nak kena datang rumah aku? Bukan rumah orang lain. Zul, nampak tak tu? Pakai baju raya tu, confirm kau akan nampak okay. macam syukri raya dan satu kampung akan datang okay. berada di rumah kau. Okey. Beray dengan kau, beray dengan kau, beray dengan kau. Wow, open house. Woi cantik guys editing dia, shoot dia. Wow, pantas saja ini banyak yang minat juga ya. Assalamualaikum Adik ni salah rumah ke? Hah? Salah rumah? Hehehe <laughs> buat kelakar ni Abah jom lah kita open house ni Jom kita salam raya jom Siapa tu? Bukan apa-apa beza Selamat air raya Maaf saya batik Nama apa-apa ngaripin kan? Bukan jaya Yelah Saya mana pernah tukar nama tu Salam raya Okay Keingatan oh dia datang guys, hahaha. Oke, jumpalah masuk. So, Aida habis tu, kau lupa? Wow keren nih guys. Hai, oh, ini Aida Oh, Aida apa nih? Aida kencurin kawin kita nanti. Tolong <laughs> oh. oh, ya, hey, nah, oh, ini, kue. Ini -e. <laughs> <laughs> Ini pas banget dengan uh, apa yang ada di anak muda sekarang, guys ya. Sedikit-sedikit kayak Uh, mengeluarkan kata-kata gimana gitu guys ya si <tuk> <tuk> oke okay. eh, nah, nah. ini drama kayaknya yang mana satu nih. Eh, <tuk> aku mana ada drama Tidak, ini kan Nak ilah-ilah noh, budak betulah ni, tinggalnya dudul macam ni je. Ra? Yeah. Nak gambar boleh? Ah uh, boleh. Yes. Okay. <tik> eh, aku betul-betul jadi macam syukriaila. Oh, ini maknya tu. <tik> Ya, balik lagi lah dia Eh, apa seorang tukar jadi orang lain kita kena tipu? Eh, apa dia? Mana seluruh? Eh, jangan salah faham semua Zul pun tak tahu macam mana boleh serupa dengan Syukri Haya Tapi, kalau tak ada orang famous Mesti korang tak datang Zul pohon tak menolih pohon kita ni famous ke tidak Yang penting hati kita tu Ingat? Betul, Zul. awak pun dah cukup untuk jadi star open house nih. Wow, aduh, cakap semua. Oh, dari tadi kau jadi Oh ini kelakar ya guys ya. Wow, keren banget guys asli. Ya Allah ini iklannya keren banget dan ini dari Bulan Bintang HQ ya. Wow. Pesannya adalah jadi ya kita jadi diri sendiri aja gitu Dengan hati yang tulus dengan hati yang membuat kita itu macam Ya jangan berubah menjadi orang lain ya kan Ingin dipandang seperti ini dan seperti itu Tapi jadilah diri kita sendiri yang mana itu lebih bermanfaat untuk orang lain Seperti itu guys oh my god <laughs> Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini ya Dan dari iklan pertama dan iklan kedua ya guys ya Banyak pesan-pesan yang disampaikan Dari iklan raya yang ada di Malaysia ya guys ya Wow saya sangat uh, apa ya ketagihan untuk menonton iklan raya yang ada di Malaysia ini guys karena kenapa karena dia tuh kayak banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan seperti itu nasihat-nasihat disampaikan kepada kita seperti itu sehingga meskipun raya itu kita memang mengutamakan apa namanya itu ya macam keluarga kekeluargaan macam tali selaturahim macam itu dan kita juga istilahnya lebih sadar lagi tentang betapa berharganya keluarga kita seperti itu. Oke, okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Buat teman-teman semua yang mau request langsung saja, DM di Instagram ataupun di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.